Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi dulurku. seperti biasa hari ini kegiatannya jualan ah, walaupun sedikit agak flu ya mudah-mudahan tetap kuat lah kalau untuk kegiatan berjualan oke okay? jauh <tuk> sari delia ya kopi ya sembarang seenak <tuk> enak Oke, terima kasih Bu. Nggih, kena flu. sama apa Aku masak. sama apa sih lek pirah Siap capar Capar ini kok iki Tak Bu Tak Eh. tak sih bu, situ lah. <laughs> Masa? Masa, eh. Masa, Aduh. Aduh. mungkin tak tak tak corting saya lagi <laughs> lah, yo tapi kan daging <laughs> <Awas laughs> susu gampang Sato, Oke, kalian susu eh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 pinton tiga, empat, setengah apa malah matur Iki, iki, iki, อบตบอสอบต silahkan dicoba kalau tidak empuk tak emangnya maem ya kau ditumbas itu engkau enak lah iseng wes-wes sih cari empuk oh apa? mau mumpung anak mumpung anak setengah sampai puluh setengah. bu, tahunnya tiga semua. Mana puluh setengah sendirilah guys, ibu buru sekali belanja Rp 55.000 <tipun> sering-sering ya bu oke, okay, terima kasih lanjut lagi kita lah senangannya sama kan ya kuyang gue berarti ya pas sepertinya gulang Pira? lima lima, gal galan gulang biasanya lorong biasanya loro, <laughs> loro, <laughs> loro cukup ini kak? 22 saja Yolek karena kan kaca itu ya karena yang besar kan bisa kacik kayaknya kacik Cili oh ayo ya garing. Eh ya 6000 lah ada cilik 6000. goreng. Betul sekali. Ampoknya libur, liane ampok, liane ampok lah, apa jajan nih? nggih Bu, yo. kok. saja. kuning Pak. biasanya tapi. Mbak. <San> apa Empu. Empu yang empuk empuk loh apa yang ini? apa yang ini? utuh saya itu- oh walaah rupanya ada yang nunggu loh sudah setengah jam bilangnya berapa jam yang mau setengah jam setengah jam, punjul Piro? ya setengah jam setengah jam setengah jam nyapa kok nanti barangnya? jalan ya, jajan, walaah wow, oh. ya kayaknya jajannya, aku lihat ini ya. karena apa yang gimana? tina rame lu? tina sekolah, kakak sekolah oh, kakak sekolah tuh, oh iya iya iya nah minta jajan aja ya <laughs> rhodok flu ayah rhodok flu Nah. Eh, nyon apa rene? Nah. Nyon apa sampean? <laughs> nyon jajanan apa? He? Nyon jajanan apa? Jemot lah Hmm. Nyon jajanan apa? Jepo. Jepo apa? Ora meneh jajanan kan. Dinding kan wis. Talun <laughs> tulun, talun tulun, talun tulun, talun Eh, kana jajan ini kana. Dang, nyurak kana. Lah, malah arung harapan. Lah kayak-kayak karung jalan Loh, tempe pirang-pirang tempe pirang-pirang tempe apa serapos harap Ada, ya Pak. Pindang salon, lah, yang tenteng oke sekian dulu kegiatan hari ini berhubung cuaca sudah sore terus ya untuk persiapan pulang tidak lupa juga bagi yang kurang enak badan mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan dan semoga beraktivitas kembali dengan kesehatan dan selalu diberi kelancaran dalam hal apapun janur kuning langsat, yuk dulu istirahat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye